Sekarang kita lagi ada di Igor, ikan goreng Renon. Lokasinya ada di Jalan Raya Puputan Nomor 42 Renon dan Pasar. By the way, brosis, buat kalian yang pengen mampir ke sini, jangan takut susah parkir karena parkirannya luas banget. Baru masuk, langsung disambut dengan protokol kesehatan, nih brosis jadi ngerasa makin nyaman nih. Desainnya sih enak banget ya. Retro-retro gitu. Selain itu, tempatnya juga luas dan open air, jadi enak nih kalau buat ngumpul bareng keluarga, teman, atau pacar. Nah, brosis gimana tadi sudah keliling lihat tempatnya. Menurutku, tempat ini adem banget dengan suasana open air seperti ini. Angin tuh jadi banyak yang masuk. Kalau gitu langsung kita order aja yuk. Selamat Halo, siang. siang, mau order di sini yang spesial apa ya? Oh, di sini, spesialnya kita ada paket Igor. Itu sanature-nya dari warung Igor itu sendiri di sini. Uh, ya, sama ada signature minumannya juga kita ada es kelapa muda dan es teh manis. Wah, boleh tuh, seger banget kayaknya ya. Wah, asli brosis, tadi aku habis lihat menunya, Harga mereka benar-benar nggak bikin kantong bolong. Aduh, jadi kalap nih, mesernya. Harganya nggak bikin kantong bolong Igor dan sup plus nasi itu cuman 38.000 brosis soto ayam plus nasi 29.000 es teh nih brosis es tehnya enak banget itu cuman 7.000 es kelapa muda 15.000 coba bayangin brosis gimana kamu nggak kalap di sini Oke. Okay. Nah, ini dia nih brosis. Panas-panas gini ngelepas dahaga ya pakai es kelapa muda. Kita cobain dulu ya, brosis. Hmm. Well langsung aja kita cobain makanannya ya. Kita cobain ikan gorengnya dulu yuk. Kita cobain ya, brosis. Hmm. Nah, sekarang Cobain pakai jeruk limaunya, ya. Aku taruh jeruk limaunya di atas sambelnya nih. Mantep banget, nggak hmm. jadi balance banget rasanya. Nah, ini nih, brosis yang aku penasaran. Kenapa aku penasaran? Soalnya kuahnya ini kelihatan kental, ya. Medok gitu loh, kelihatannya biasanya kalau kuah kuning itu kan tipis, ya. Kita cobain deh, langsung aja. kan bener tebel banget rasanya enak banget kuahnya aku campur ke sini kali ya ini ada sayurnya ada timun terus ada ikannya juga kuahnya itu ada asemnya ada kunyitnya juga berasa Segar banget deh pokoknya proses hmm apalagi minumnya es kelapa kayu ini uh jodohnya lah brosis. tapi aku nggak cuma order ini loh brosis masih ada makanan lain loh penasaran kan ditunggu ya. igornya aduhai banget brosis rasanya. luarnya itu garing, dalamnya lembut. kalau supnya sendiri itu kuahnya tebel brosis. jadi nggak pelit bumbu gitu, mantep banget rasanya. kedua brosis. Wah wow, ini dia soto ayam. Ya makasih. Thank you. Brosis ini dia soto ayamnya Igor. Nah ini isi sotonya ya brosis ada telur, ada potongan telur, ayam, dan ini terlihat kental juga kuahnya ya. Berbodi. Kita cobain ya kuahnya. Enak banget, kuahnya medok juga, nggak pelit bumbunya, pakain cabe ah, diaduk dikit, ya Brosis ya. Oh ada cekernya juga Brosis, tuh ada ceker. Nah ini ada potongan ayam, dan ini ayamnya digoreng nih yang ini, tapi di kuahnya mantep banget sih Brosis, kuahnya kental, bodinya kelihatan, rasanya juga. Kita cobain ya, pakai nasi biar mantap. Buat sotonya luar biasa, brosis gak pelit daging. Aku dapat ceker dua dong, dan aku tadi tambahin cabe, jadi rasanya itu lebih mantep banget. Brosis perutku ini udah mau meledak, rasanya makan dua porsi loh, enggak. Ini tempat recommended banget karena harganya terjangkau dan porsinya juga besar-besar. Kalau makanan yang aku suka, aku suka si ikan goreng sama sup ikannya, tapi yang ini sotonya juga enak kok. Brosis, gak berasa ya? Brosis udah lama disini, soalnya tempatnya nyaman banget loh. Well, brosis, thank you banget udah nemenin kulineran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, see ya.